gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Seven Skill Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan trik-trik yang terbaru lagi ya, ya. Oke, kita langsung aja simak satu persatu triknya. Oke lanjut ke persidangan yang kedua <SILENCIO> Oke lanjut ke persidangan yang ketiga <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang keempat ya. Oke okay, lanjut ke persediaan yang kelima Oke okay, lanjut ke persediaan yang keenam lanjut ke persiapan yang ke <SILENCIO> Oke, lanjut ke persiapan yang ke-8 <SILENCIO> Oke lanjut ke bersediaan yang ke-9 Emang lagi sange <Sy Donald gekka> Lagi butuh ek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 Oke lanjut ke versiode yang ke-12 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-13 oke okay, lanjut ke yang ke empat belas oke okay, lanjut ke yang ke lima belas lanjut ke persediaan ke-16 ya. Oke okay, lanjut ke persediaan ke-17. Oke Oke lanjut ke versiode yang ke delapan belas. Oke lanjut ke versiode yang ke sembilan belas. Oke lanjut ke versi dengan ke-20. Oke guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Hai.